Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake Teman berkeluh kesah tanpa resah Nah, setelah kemarin, minggu kemarin <coughs> Nah, setelah di video sebelumnya aku bahas tentang hipnosis Aku sekarang mau bahas tentang hipnoterapi Apa itu hipnoterapi? Nah, pada dasarnya aku seperti biasa ngambil definisi dari tiga nih. Dari Cambridge, dari nhs.uk. Dan nhs.uk ini kalau nggak salah salah satu situs hipnoterapis juga gitu ya. Jadi, hmm, di sini aku bisa lihat bahwa Cambridge dictionary bilang the use of hypnosis to treat emotional problems. Oke. Okay. Hipnoterapi uses hypnosis to try to treat conditions or change habit. The practice of hypnotizing people in order to help them with a mental or physical problem. Jadi kalau misalnya kamu tahu apa itu hipnosis yang udah aku jelasin di video sebelumnya yaitu lebih ke arah keadaan kesadaran gitu ya. Keadaan keadaan kesadaran seseorang yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk terapi. Jadi memaksimalkan di sini, memanfaatkan kondisi kesadaran hipnosis Untuk me merawat atau misalnya merawat, menyembuhkan gitu ya. Merawat atau menyembuhkan. Di sini ada dari Cambridge masalah emosional. Terus di sini ada condition bisa jadi kondisi apapun ya kondisi dan or change habit karena kondisi ini masih ambigu aku fokusin ke change habitnya aja bisa juga ubah perilaku bahkan bahkan bisa bantu untuk masalah mental dan Fisik Oke okay. Oke okay. okay, sorry <laughs> Oke okay. Kita lanjut aja ke kesimpulan sambil aku ngejelasin Jadi Hipnoterapi Itu pada dasarnya Kita perlu bisa bantu orang Untuk masuk ke kondisi kondisi hipnosis. Nah, di salah satu role dari hipnosis atau efek dari kondisi hipnosis itu bisa improve. concentration dan hal lainnya. Yang pada akhirnya itu bakal jadi jembatan. Kalau misalnya kamu ingat di aku pernah bahas di konten yang tentang psikologi, itu ada mental di sini, terus ada kesadaran dan ada perilaku Gitu kan Nah Hipnosis ini ngebantu Ngelewatin ini Jadi dari kondisi mental Perilaku Nah Hipnosis Bantu orang Dari Hal yang nampak Lewatin jembatan Dan tembusin ke proses mental Misalnya Perilakunya adalah takut kucing Nah, hipnosis bisa ngelewatin jembatan ini Dengan tekniknya gitu kan Yang pada akhirnya bisa ngurai Ini orang kenapa? Kok bisa takut kucing gitu? Nah, di kondisi hipnosis itu possible Tapi kalau misalnya di kondisi sadar itu nggak bisa karena jembatannya bakal memutuskan hubungan ini. Mentalnya bilang takut kucing. Jadi apapun yang nanti perilakunya lakukan, gitu ya, dia pasti jauhin kucing. Gitu. Nah, hipnosis tembus ini. Kondisi hipnosis atau salah satu teknik hipnosis itu bisa menembus ini dan mental ini bisa sedikit banyak kita otak atik. Kita kita cari tahu, bukan otak atik sih, lebih tepatnya kita cari tahu, kita urai. Kenapa bisa takut kucing? Yang nanti ketika proses mentalnya berubah bahwa kucing itu lucu misalnya. Tanpa disuruh, perilakunya bakal seenggaknya bilang seenggaknya dari jauhin kucing jadi deketin kucing. Kenapa? Karena kucing lucu. Oke, jadi ini. Proses hipnoterapi itu seperti ini gitu Jadi dari yang asalnya mental Kemudian lewatin kesadaran Dan perilaku yang nampaknya apa Terus kita urai kenapanya Dan pada akhirnya lewat hipnosis Lewat kondisi atau state hipnosis Mental ini bisa kita urai kenapanya Cari tahu Dari yang asalnya takut kucing Kita ubah definisinya Jadi kucing itu lucu maka tanpa disuruh yang asalnya jauhin kucing, jadi deketin kucing. Pas ditanya kenapa, karena kucing itu lucu. Apa yang ada di mental, ini keluar ke perilaku. Oke. Okay. Aku ulang. Di sini, karena ini penting. Apa yang ada di mental. Oke. Okay. Oke. Pada akhirnya nanti lewatin jembatan dan keluar di perilaku. Ini proses hipnoterapi. Oke. Coba apa yang kamu pelajari di video ini dan tulisin di kolom komentar. Oke.